Halo teman-teman, nama saya Pandu, kelas 5B Saya mau presentasi tentang letak geografis Ini peta Indonesia Berdasarkan letak geografisnya Negara Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera Yaitu benua Asia dan dan Australia Serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dengan demikian, Indonesia berada pada posisi silang yang berperan penting dalam perekonomian. Tata astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur Sampai 141 derajat bujur timur Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia berada di kawasan iklim tropis Dan memiliki dua musim Yaitu musim kemarau dan musim hujan Indonesia memiliki tiga bagian Tiga pembagian waktu yaitu Waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Tengah Dan Waktu Indonesia Timur Satu Waktu Indonesia Barat terdiri dari Sumatera Jawa Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Dua Waktu Indonesia Tengah terdiri dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi. 3. Waktu Indonesia Timur terdiri dari Maluku dan Papua. Berdasarkan letak biologisnya, Indonesia Berada di dataran dan perairan Dataran terdiri dari gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan tanjung Sedangkan perairan terdiri dari sungai, danau, dan selat Dengan demikian Indonesia disebut medetarian atau cincin api Indonesia disebut juga negara arkaris karena penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Dengan keragaman ini membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya dan peradaban. Demikian teman-teman presentasi letak geografis di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.